Bu Sri Mulyani pernah ngomong, ini udah agak lama ya. Jadi kita di Kementerian itu duduk di atas data, sebuah tumpukan data yang sangat banyak. dan Kita ini sekarang tertinggal nih, lima tahun dibanding negara maju dalam hal pemanfaatan data menggunakan data analytics. <SILENGALANDA> Oke, okay. halo, selamat malam teman-teman semuanya. Aku ucapkan selamat datang di Talks On by Kelas Data Ikhra. Uh, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Amira, saya adalah Product Management Lead di Ikra dan malam ini saya akan menjadi host di Talks On ke-51 uh, oleh Ikra yang berjudul Talks On uh, Ikra X Movdak, dengan tema konsep pengembangan data analytics dan big data di Kementerian Keuangan. Ini menarik banget karena for the first time Ikra berkolaborasi bersama uh, government pemerintahan uh, komunitasnya bernama MOFDA dan kali ini topik yang akan diangkat di bulan November ini berkaitan dengan implementasi data di sektor uh, pemerintahan dan spesifiknya lagi di Uh, Kementerian Keuangan ya teman-teman Oke okay, mungkin aku akan bacakan Profil dari uh, speaker malam hari ini Ya teman-teman Jadi sebelumnya mungkin Mas Indun adalah teman baik saya Jadi Mas Indun merupakan seorang Data expert ya yang sudah berpengalaman Di dunia data, analytics, dan Bisnis uh, yang saat ini Menjabat sebagai data Analis Central Transformation Office di Kementerian Keuangan Oke okay, uh, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Om sasiastu salam perajikan. Ya terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini untuk ya apa ya menyaksikan presentasi saya ya. Jadi ini kita pengen sharing, saya pengen sharing ya tentang apa yang kita lakukan nih di Kemenkeu gitu. Jadi kemarin memang konsepnya atau Mbak Amira ya punya eh, ini loh, government juga bisa kok, bukan hanya di private sektor. Kita juga sudah mengarah ke data analitik yang nanti mungkin ke depan akan semakin advance karena harapannya kan apa ya data analitik kan enggak hanya sekedar gaya-gayaan ya tapi kita bisa mendeliver mungkin eh, apa pelayanan ke masyarakat yang lebih optimal dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita saya izin share ya teman-teman sekalian untuk materinya ya. Jadi di sini tadi tentang konsep pengembangan data analitik dan big data di Kementerian Keuangan. Nah, Sebelum situ, tadi udah dikenalin sih, ya mungkin tambahannya dikit ya. Jadi, eh, itu tadi udah dikenalin semua sama Mbak, apa, Mbak Amira gitu ya. Kalau Central Transformation Office itu sendiri, itu adalah satu kantor yang memang eh, khusus gitu ya, eh, tim khusus untuk melakukan transformasi terus-menerus tuh di Kementerian Keuangan. Jadi, intinya apabila organisasi tidak berubah secara bertransformasi ke arah yang lebih baik, Nah, itu akan stagnan dan takutnya nanti akan ketinggalan zaman. Nah, di situ peran saya sebagai data analis di Senator Maksumus Office yang berkaitan dengan data. Nah, kalau hobi saya, audio, pastinya headphone, main musik juga, bass drum, main game, dan ngajar. Ya, jadi saya suka banget ngajar. eh kalau ada tawaran untuk misi materi atau apa, pasti insya Allah saya ini ya, saya jebelin. Nah, istilahnya, nah ini ada LinkedIn, saya email, ataupun nomor HP. Silahkan, nanti siapa tahu ada yang mau kontak-kontak atau -kontak mau sekedar ini ya uh, sharing atau ngobrol Oke okay, jadi pertama-tama saya pengen jelaskan dulu ya untuk Kementerian Keuangan ya Jadi kalau kita lihat nih strukturnya Kementerian Keuangan itu ada bu menteri dan Pak Wamen ya sekarang ya bu menteri pasti tahu Menteri uh, salah satu menteri terbaik di dunia ya Bu Sri Mulyani ya kemudian ada Inspektorat Jenderal yang mengawasi Sekretariat Jenderal yang untuk mengumumsi lainnya dan ada direktorat-direktorat di sini nah mungkin yang teman-teman banyak tahu pasti Direktorat Jenderal Pajak, ya, ada Bea Cukai, ya, dan lain sebagainya. Dan banyak ini di sini, Direktorat ada Badan Kebijakan Fiskal. Jadi, Kementerian Keuangan itu memang istilahnya dari uh, analisa di mana dia bisa, apa keuangan ini kemudian bisa membuat ekonomi Indonesia maju di fiskal, uh, sampai bagaimana menganggarkan, kemudian mengeluarkan uangnya, ya, duitnya, ya, habis itu nyari duitnya juga dari DJP dan Bea Cukai ya terus ada pelatihannya juga dan lain sebagainya jadi memang e, begitu kompleks dan pegawainya itu kalau nggak salah sekarang 80 ribu orang ya jadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia untuk di pemerintahan Nah kalau CTO sendiri ada di sini di sekretariat jenderal e, khusus untuk membantu e, para staf ahli dan Pak menteri dan Mamen untuk mencapai e, tujuan perubahan organisasi yang lebih baik nantinya Nah. Kalau ngomong kementerian keuangan, pasti selalu ingat Bu Sri Mulyani. Nah, ini dua quotes yang selalu saya pegang, ya. Jadi, Bu Sri Mulyani pernah ngomong, "Ini udah agak lama, ya." Jadi, kita di Kemenkeu itu duduk di atas data, sebuah tumpukan data yang sangat banyak, dan itu merupakan tambang baru. Karena kalau kita bayangkan transaksi, misalnya perpajakan, kemudian ada transaksi, apa e bendaharawan, ya, untuk apa kas keluar masuk, dan lain sebagainya itu. Mungkin bisa, eh, apa namanya, jutaan transaksi ya, perharinya gitu. Dan itu data yang benar-benar selama ini mungkin belum maksimal dimanfaatkan di Kementerian Keuangan. gitu Dan eh, waktu itu juga beliau pernah ngomong gitu ya, di suatu event bahwa kita ini sekarang tertinggal nih lima tahun dibanding negara maju dalam hal pemanfaatan data menggunakan data analytics. Artinya kita punya data, data begitu banyak, tetapi cara memanfaatkannya belum bisa. Nah. Di situ kan permasalahannya apa teman-teman. Kalau di government ya pasti kan uh, tadi begitu strukturnya kompleks, birokrasinya juga pasti mau nggak mau cukup kompleks ya. Dengan uh, dengan ukuran yang sebegitu besar, ya istilahnya untuk bergerak lebih cepat, itu enggak gampang tuh bagi Kementerian Ruangan. Nah, oleh karena itu, teman-teman nih yang sekarang sudah ada di dalam, apa, yang menyenangkan data analitik ya, dimana memanfaatkan data ini, kemudian, Uh, membuat wadah nih yang namanya MOFDAQ. Dan di situ uh, kami mengedepankan konsepnya seperti ini untuk data analitik. Jadi bagaimana MOFDAQ itu sebagai community of practice data analitik. Ya, jadi di sini orang-orang yang memang hobinya olah data ya, bukan olahraga ya. Nah makanya tadi di foto saya mungkin uh, kelihatan uh, agak kurusan di sini uh, gemuk ya, karena ya tadi isinya olah data dan tambah WFH gitu. Makanya fotonya itu sebelum WFH. Nah, Uh, bekerja apa berkolaborasi dengan formal organization yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan saya di CPO di situ uh, uh, sebagai katalisator juga nih antara komunitas dan formal organization tersebut. Nah kolaborasi ini sangat penting ya. Jadi uh, kalau dari uh, apa teorinya ini ya teori dari Wenger's cultivation community practice ya. Jadi uh, dengan adanya community of practice ya uh, memang buat membersnya itu pasti manfaatnya banyak ya, mungkin kalau uh, data science kan ada data science Indonesia ya, nah kalau di uh, apa Kemenkiu itu ada MOSCAP ini, jadi itu akan membuat membernya secara short term itu juga ya bisa menambah expertise, kemudian apa pede ya dengan skillnya nya habis itu fun ya saat mengerjakan sesuatu ya, dan long termnya pasti personal development makin jago ya semakin profesional, networkingnya juga makin baik ya. nah untuk organisasi sendiri itu juga sangat berasa manfaatnya ya bagaimana secara jangka pendek ya karena kita juga masih satu tahun ya itu membantu problem solving tuh masalah-masalah di pengembangan data analitiknya ya kemudian menghemat waktu ya pastinya karena uh, kita bisa langsung kontak orang yang paham mengenai teknik tertentu apakah text mining apakah kemudian uh, membuat apa classification ataupun apa hal lainnya yang terkait ya visualisasi yang lebih advance gitu misalnya gitu atau computer vision ya di sini uh, sangat membantu organisasi sehingga secara long term pun ini nanti uh, akan terbantu untuk membuat suatu strategi capabilities gitu buat di teman keu untuk terus melakukan itu ya dan uh, talentnya juga akan nambah terus karena orangnya juga belajar ya jadi ada banyak nih di Mofftack yang mungkin lulusan S2 Data Science gitu ya kemudian ada juga yang mungkin lagi S3 ya uh, dan itu merupakan talent-talent yang sangat sayang tuh apabila tidak ada komunitas yang apa pengembangan Thailand habis itu ternyata kerjaannya tidak sesuai makanya community of practice atau di sini mohda ini sangat penting juga bagi Kementerian Keuangan ya kalau latar belakangnya sih sebenarnya dulu tahun 2020 itu kami ada kompetisi ya kemudian ada talent-talent dan kemudian udah yuk kita bikin organisasi gitu ya nah tujuannya apa ya tadi membuat awareness dulu tuh tentang building data culture kenapa karena kadang-kadang di ya mungkin nggak hanya di pemerintahan, di swasta pun kadang orang masih belum melek like tuh apa pentingnya sebuah data dan bagaimana mengolah budaya datanya belum kuat. Nah di sinilah eh, MoFDak ya berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan ya sebagai induk organisasinya apa, tempat tempat kami bekerja gitu ya untuk membuat itu. Nah kalau timelinenya sendiri ya jadi sebenarnya kami baru 3 Desember ya Desember jadi belum genap satu tahun nih sebenarnya kalau untuk ofisialnya ya. Uh, jadi ini perjalanannya, timelinenya, dan ini uh, tujuan kami ya. Jadi kami ingin berusaha untuk menjadi wadah yang berkembang untuk kegiatan data analytics ya. Kemudian menjadi mitra pengembangannya, memfasilitasi juga kegiatan dan membangun data kultur di Kemenkini. Nah, uh, ini tujuan kami, visi kami ya. Jadi our North Star adalah menjadi komunitas data analitik organisasi sektor publik terbaik di Indonesia. Itu harapan kami dan semoga bisa terwujud. Nah, jadi apa sih yang dilakukan di Kemenkiu ya dengan adanya MOFTAG, adanya Kemenkiu? Jadi kita banyak ya, ada kelas data, ada media edukasi, ada asistensi project, ada sharing season, kemudian juga ada uh, project bersama ya, dan ada juga yang tadi jadi mengajar ya. Uh, jadi di sini uh, cukup banyak yang kelihatannya. Ya, jadi ada tadi pengenalan juga, jadi kita juga memperkenalkan juga ya kepada para pimpinan bagaimana sih data analitik ini agar mereka juga akhirnya paham ya dan pelatihan juga tentang teknik data analitiknya. Jadi kalau kita lihat ternyata pelatihan yang formalnya pun cukup banyak ya di Kemenkiu itu ada bootcamp data analitik jadi orang-orang yang berminat atau punya apa potensi gitu ya kita kumpulkan habis itu terus kita kasih pelatihan tentang data driven, tentang data analitik ya, habis itu terus kita suruh bikin Project ya, di situ project-project itu yang kemudian uh, apa ya ya menghasilkan talenta-talenta baru ya uh, uh, dan juga proyek-proyek yang sedang jalan pun dibahas di situ agar semakin refine semakin baik. Ada juga PJJ data analitik spesialis ya, jadi di situ memang uh, istilahnya kelas yang khusus untuk para pegawai teman KU yang berminat dan punya tahun kemudian untuk meningkatkan kompetensi gitu. Jadi di sana kita belajar sampai text mining ya, sampai grep DB dan lain sebagainya. Kemudian ada juga coaching klinik. Jadi kita juga melakukan coaching terhadap PA project gitu ya. Terus ada diskusi juga tiap bulan. Jadi cukup banyak yang di sini yang kita lakukan untuk apa ya? Uh, membantu untuk learningnya ya organisasinya untuk belajar gitu ya. Jadi uh, cukup dinamis. Jadi kalau misalnya teman-teman ya mau lihat di ini di apa? YouTube kita tuh sebenarnya banyak juga ya. Uh, jadi apa ada sharing season, ada belajar ya, ada kelas Python dasar. Yang saat ini kami sedang coba explore R ya, uh, karena cukup populer juga. Jadi dasar-dasar pemrograman, statistik dan lain sebagainya. Kemudian ada sharing season juga nih. Jadi selain tadi belajar di kelas ya, kalau kalau ikra kan mungkin apa jelas ya runtutannya ya. Kalau kami uh, melakukan sharing season itu bukan hanya masalah kelas tadi ya, tapi juga tentang ini juga, tentang apa? pengalaman-pengalaman uh, ya bagaimana ada uh, apa menang kompetisi gitu ya kemudian membuat uh, visualisasi yang baik ya ada mini kompetisinya juga ya kemudian ada yang kemarin ada menang gitu ya ada yang menang kita undang tuh juara hackathonnya ayo mas sharing sama kami jadi pengen kita tahu tuh teknik-teknik teknik yang bagus gitu tapi juga kadang juga mengundang profesional juga ya dari ini kemarin terakhir Mas ya turun emplit Mas Ismail Fahmi ya sempat datang dan Mas Burun gitu jadi uh, ini diharapkan bisa membantu organisasi juga untuk bergerak. Ya, Jadi kalau sosial medianya tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Amira. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Project data analitik ya di Kemenkeu? Saya akan membahas, nggak akan mendalam ya, tapi kita akan bahas sedikit di sini. Jadi di Kemenkeu di tahun 2021 kemarin itu memang ada 26 Project data analitik, di mana kami dari Movedak dan dengan pastinya dengan ini ya, dengan apa para... Para yang mengerjakan Project itu ya, para ininya, para leadersnya, kemudian kami memberikan coaching, jadi pendampingan agar project proyek tersebut uh, sesuai ya dengan apa, sesuai dengan tujuan, bisnis-bisnis nya pas dan benar-benar bisa dipakai. Itu karena apa? Karena pastinya uh, ini hal yang cukup baru di pemerintahan dan uh, mungkin tidak terlalu banyak orang yang benar-benar memahami apa sih sebenarnya data analytics apa sih machine learning, apa sih artificial intelligence, bagaimana visualisasi yang bagus dan lain sebagainya. Nah, di sini uh, kami coaching untuk beberapa project ya. Jadi kalau di sini kita lihat cukup banyak ya, ada dari pajak, DJP, pk BKF, kemudian apa? Inspektorat Jenderal ya, perimbangan keuangan, SAKN dan dca Ya, jadi di sini harapannya adalah apa? ini nanti untuk jadi enabler penyempurnaan proses bisnis di Kementerian sehingga jadi lokomotif buat akselerasi digitalnya ya dan menjadi penggerak transformasi juga dan pastinya nanti ini juga bisa membantu juga nih untuk pemerintahan daerah untuk bisa belanja yang lebih apa ya lebih optimal lagi ya bisa lebih bermanfaat pengawasannya lebih bagus. Jadi banyak nih di tahun 2020 pun kita sedang memikirkan gimana caranya nih agar eh, apa ya belanja pemerintah itu bagus gitu ya, semakin baik itu di masa depan nah itu e, melalui proyek data analitik nah kita nggak akan bahas semua ya jadi ini nanti yang akan disampaikan ya oleh Mas Arief ya nanti pembicara berikutnya dari kami ini adalah namanya e, model finansial advisor ya bagi pemerintah daerah ya di mana dia itu bisa melihat kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan dashboard gitu ya. sehingga itu nanti ada financial advisor yang bisa lihat tuh anomali detectionnya Kemudian evaluasi juga terhadap kinerja APBD, ya. Kemudian forecasting juga sama analisa prioritas belanja. Apakah sudah betul belum? Apakah prioritasnya? Dan ini menang juga nih untuk uh, base inovasi 45 inovasi di Indonesia. Itu. Jadi dampaknya pun akhirnya ternyata ada peningkatan kinerja, ya. Habis itu juga peningkatan kualitas data, ya. Tadinya kalau data-data keuangan ini bisa dibayangkan ada 500 Pemda di seluruh Indonesia, 500 lebih itu zaman dulu itu bisa melaporkan itu harus manual gitu ya. Dan sekarang dengan adanya ini, pelan-pelan semua diinterkoneksikan. Jadi data-data ini bisa diambil secara hampir real time, ya, dan bisa dianalisa sehingga nanti bisa digunakan. Gitu. Jadi uh, ini adalah salah satu data analitik yang uh, keren banget, makanya akan kita bahas lebih dalam. Gitu ya. Nah, untuk uh, Inspektorat Jenderal, ya ini uh, tentang continue, apa, continuous audit ya. Jadi nggak hanya tadi yang pakai artificial intelligence, ini juga ada uh, otomasi proses bisnis ya untuk melakukan uh, audit ya di sini tentang BPJS pastinya kan tentang ketidakakuratan tagihan dan lain sebagainya. Nah di sini yang kemudian nanti bisa membantu untuk membuat uh, apa, kebijakan yang lebih baik lagi. Nah ada juga yang bukan hanya masalah eksternal ya masalah tadi ke Pemda kemudian ke mana? Ke, apa namanya, ke instansi lain ya, tapi ada juga yang internal juga, jadi ada yang bagaimana kita bisa membuat association rule atas kompetensi yang ada di sekretariat jenderal, jadi kita memetakan tuh ya uh, skill-skillnya yang kurang apa sehingga kita tahu nanti dikelat apa nih yang harus kita lakukan. Ya Kemudian uh, kami juga berusaha ingin nggak kalah sama Netflix gitu ya, ataupun YouTube, meskipun ini masih masih belajar ya. Kita juga ada semacam media apa Kementerian learning center namanya, di mana di situ uh, dia akan uh, apa ya melakukan ini ya analisa kira-kira orang ini uh, suka belajarnya apa, kira-kira dia yang cocok mempelajari apa dan itu menjadi sugesti di Kementerian uh, learning center gitu ya. Jadi sehingga orang-orang juga saat membuka pun nggak nggak bingung untuk mau nyari belajar apa karena Eh, apa namanya bisa langsung mendapatkan yang kira-kira dia mau dan ini masih masih dalam progres semua ya maksudnya belum 100% finish meskipun sudah diterapkan gitu ya pastinya akan kita improve terus tapi eh, ini eh, tiga contoh tadi ya yang benar-benar eh, apa ya penerapan data analitik di Kemenkeu. Sepertinya ada yang lain juga seperti DCP, DCPC, cuma mohon maaf kita nggak bisa tampilkan ya karena ada masalah kreasian data dan lain sebagainya, tapi intinya ada juga gitu ya dan bahkan lebih canggih lagi di DCP dan DCPC gitu. Tapi ini kita tampilkan yang apa kira-kira teman-teman paham ya. Oh ternyata di DCP di apa di Kemenkeu pun sekarang sudah diterapkan bahkan bukan hanya masalah ini ya, bukan hanya masalah apa visualisasi aja kita udah bisa melakukan machine learning kemudian tadi apa ada eh, penggunaan apa asosiasi rule gitu untuk audit dan lain sebagainya jadi eh, apa banyakkah yang sudah kita lakukan dan itu nanti ada lagi di tahun depan yang lebih keren lagi insya Allah ya semoga ya nah terus tadi kata Mbak Amira ya hackathon ya jadi di Kemenkeu ini ada empat hackathon sih tahun ini yang apa yang apa eh, cukup besar dan menarik ya meskipun yang Kemenkeu udah hackathon itu kemarin juga kami bekerja sama dengan Ikra ya Amira untuk mengadakan pelatihan juga untuk ASN, kemudian juga apa namanya ada IT summit oleh IT summit oleh Direktorat Jenderal Pajak di mana dalamnya juga ada hackathonnya, kemudian ada DJPK juga saya untuk pengolahan data ya. dan yang terakhir kemarin ini untuk internal ya untuk DJPB, dan Direktorat Jenderal Perpajakan Data Analytics Kompetisi di 2021 di mana ini kemudian keluar nih talent-talentnya dan kalau mau sendiri. Uh, ikut membantu ya di beberapa event di sini, tetapi yang kemarin kami lakukan juga sempat, mungkin ini topiknya agak, agak ini ya, agak unik. Kita ada data storytelling competition, ya dari MOFTAG dan uh, hari ulang tahun, hari uang ke 75, ya dimana di situ, kenapa menarik ya? Karena kadang-kadang kalau kita fokus ke analitik aja kan, apa ya? Orang itu nggak terlalu percaya sama data, tapi kalau cerita mereka lebih yakin kadang, -kadang. Dan nah, ini salah satu pemenangnya ya yang apa sangat unik ya kenapa karena beliau bisa menceritakan suatu data analisis itu tapi menggunakan eh, analogi gitu ya Sangkresna pada APBN 2022 ya dan ini ada di YouTube kami juga kalau yang penasaran ya tentang gimana sih data storytelling dan lain sebagainya dan ini merupakan apa refreshing lah jadi bukan hanya otak kiri aja tapi otak kanannya juga jalan nih dalam pengolahan data nah ini ada beberapa project juga yang kami lakukan ya, seperti membuat apa, budgeting location ya, di sini. Eh, dimana bisa diakses di situsnya Moveduck, kemudian kita juga lagi berusaha membuat eh, model data analytics, sentiment analytics sendiri ya. Eh, meskipun ini masih belum belum ini, belum ini selesai, masih on progress semua, tapi di sini komunitas juga lagi berusaha untuk membuat terobosan-terobosan yang nantinya mungkin bisa berguna bagi organisasi, dan ini diharapkan juga bisa dipakai ya oleh Bu Sri Mulyani harapannya begitu nah nah posisi Moffdak saat ini eh movdak, posisi Miss of Finance ya tentang data analitik sekarang ya jadi eh, kami sekarang sudah banyak prediktif dan diagnostik ya jadi masih di sini nih. ya masih di sekitar sini kalau kita lihat nah ini ya nah preskriptif ini yang nanti kami lagi pengen berusaha ke sana karena Gak mudah ya untuk merumuskan perspektif ya. Nah itulah yang apa saat ini posisi data analitik yang ada di Kementerian Keuangan. Nah eh, kalau kita sudah ini ya tentang data analitiknya, kemudian saya ingin bicara juga kan tentang bagaimana sih kemudian datanya karena memang big data untuk di pemerintah itu sangat tidak mudah ya. Karena apa ya tadi pastinya ada apa namanya birokrasi dan lain sebagainya yang tidak tidak memudahkan untuk pertukaran data. Nah posisi saat ini Kementerian Keuangan ya jadi ini tahun 2010 ya kurang dari 2010 lah zaman dulu itu antar eselon satu ya antar organisasi itu saling tuker muker nih ya dan itu ya pasti apa ya jadi lo kok ada yang minta lagi ada yang minta lagi padahal kan harusnya bisa disatukan ya sehingga akhirnya sempat membuat namanya ada pertukaran data elektronis, ya ada data pooling zaman dulu, 2010. Kemudian ada kamus datanya juga untuk memudahkan. Nah, di 2016, ya, itu ada namanya sistem layanan data keuangan sebuah point O, BROC, ya. Jadi, bagaimana bisa mengumpulkan single source of truth, ya, dimana di situ nanti para ini, para organisasi itu ya, ada, ada director general Pajak, BJPJ, dan kawan lain sebagainya itu nanti mengumpulkan data di satu tempat ya dan di situ ada single source of truth jadi enggak apa nggak enggak lah istilahnya loh nah, uh, akan tetapi ini dirasa masih kurang gitu ya dan inilah yang kemudian ada namanya SLDK 2.0 di mana di sini adalah uh, menambah beberapa data analitik juga bukan hanya data apa uh, data manajemen di situ nah di sini kemudian ada banyak data sets ya dashboard dan analitik meskipun mungkin kalau untuk umum masih belum banyak dibuka ya karena kita masih untuk internal masih belum belum belum banyak dibuka mungkin nanti ke depan nanti bisa kalau udah udah oke okay, mungkin nanti uh, bisa jadi open data ya suatu saat nanti ya dan inilah yang kemudian menjadi konsep dari uh, pengembangan big data di Kementerian Keuangan ya kalau arsitekturnya saya nggak bisa buka di sini nah ya jadi perbedaannya di sini adalah di mana di SLK2.02.0 ya yang ada di Kementerian Keuangan ini sekarang tata kelolanya lebih bagus lagi ya kemudian ada layanan pertukaran data, katalog data, dashboard, ada self-service analitik ya jadi nanti bisa langsung dari data menggunakan apa self-service analitik meskipun belum sempurna masih banyak yang harus kita lakukan di situ adanya katalog data ya habis itu ada ini ya kolaborasi data analitik ya jadi kayak kemarin hackathon itu bagaimana kita bisa melakukan berbagai unit S1 untuk berkolaborasi menggunakan data unit lain untuk membuat suatu project yang baik. Gitu kan? Dan pastinya nanti pemanfaatan teknologi big data nanti ke oleh uh, Kementerian Keuangan. Ya jadi cukup panjang dan pastinya masih belum sempurna dan masih masih banyak hal banyak-banyak banget -banyak hal yang masih kami lakukan agar ini uh, bisa benar-benar bagus nantinya di masa depan. Karena nantinya ini juga akan mungkin terhubung dengan namanya satu data Indonesia ya. Yang dimana itu adalah semacam big datanya untuk Indonesia, lah tentunya Indonesia nasional. Gitu. Jadi ini kira-kira gambaran ya konsep pengembangannya. Masih jauh tapi kedepannya sedang diusahakan agar semakin baik. Di mana itu salah satu fungsi dari CTO juga. Nah berikutnya ini nih yang kadang jadi pertanyaan saat ada big data analitik sebenarnya butuh apa sih gitu ya. Nah, ada yang bilang skill people leadership, data source, data knowledge, ya. understanding business process, ada analitik techniques dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang uh, kemudian dihadapi juga permasalahan-permasalahan seperti ini di Kementerian Keuangan ya. Nah, ini kalau saya ambil ya dari ini dari oke. Okay. dari apa? eh uh, 88 alasan ya, kenapa big data science and analytic project fails ya. Jadi, kita lihat di sini apa tidak memiliki data yang tepat ya, dan ini suka terjadi juga. Kadang-kadang kita udah punya project, gambarnya udah keren, eh ternyata datanya enggak ada atau enggak pas, atau kuantitasnya enggak pas. Apakah ternyata pengambilan datanya aja pas ya, itu pasti sering terjadi juga. Nah, kemudian kadang kita udah punya data, ternyata tidak ada yang bisa mengolah ya. Contohnya, guys, misalnya. Mungkin saat dulu text mining masih agak susah ya mengolahnya ya. Kalau sekarang sudah banyak talentanya yang bisa menggunakan apa mengolah text mining dari apa dari dokumen-dokumen kita bisa membuat project data analitik yang bagus gitu ya. Nah itu nah salah satu faktor ya. Nah kemudian yang sering kita lakukan juga ya solving the wrong problems ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu problem yang penting ada project duluan deh, ya kan. Akhirnya ternyata nggak memecahkan masalah malah cuma nambah project ya. Dan mungkin jadi masalah baru, deh, nah itu permasalahan juga. Ya kemudian not deploying value, ya nggak nggak ada values-nya ya setelah kita deploy. Kemudian berhenti saat kita udah deploy, ya atau terus prosesnya salah. Kemudian ethics ya pastinya dan kultur ya. Jadi kadang-kadang juga eh, nggak semua orang eh, setuju ya, ataupun ya. ini ya ataupun sepakat ya tentang menggunakan data analitik. Banyak juga yang masih belum percaya karena memang mungkin manfaatnya belum bener-bener terasa, gitu ya. Mungkin agak beda kalau di private sektor kayak misalnya di atau tokopedia dan lain-lainnya yang memang sudah betul-betul terasa di sini. Jadi tantangannya di mentiu sama ya, terutama masalah eh, apa talent ya pastinya talentnya juga enggak banyak ya karena ini eh, tapi semakin banyak ya dengan adanya komunitas orang-orang mau belajar itu makin banyak tapi saat-saat itu kadang-kadang eh, susah tuh menemukan talent talent yang cocok. Di suatu organisasi, kemudian datanya, ya, jadi satu dua itu pasti, ya, itu dan e, nomor 3 jadi satu dua tiga itu tetap kayaknya sama di kementerian, ya. Jadi, kita sebenarnya problemnya apa, melakukan apa, nah, hal-hal ini hampir sama. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, e, apa e, kalau kita lihat, ya, jadi bukan hanya tadi itu, ya. E, ini juga ada penelitian, ya, dari David Becker. Ya, dan ini juga kemarin sempat saya lakukan review ya. ya jadi uh, ini juga betul ya. Jadi di kemenkyu yang pertama adalah masalah skills. Ya, setelah skills kemudian apa? Bisnis objektif. Nah, habis itu karena ini ya kalau ROI kita nggak butuh ya. Tapi <tuh -tuh> kemudian data management dan integration. Ya, jadi permasalahannya sama juga masalah skills, bisnis objektif, data management gitu ya. Ya, kemudian uh, berikutnya apa lagi ya nah berikutnya langsung agak turun ke bawah nih kalau kultur bangsanya karena apa pimpinan bu menteri terutama sangat support ya jadi no problem kemudian apa poor communication jadi kadang-kadang saat kita uh, melakukan project itu kita kan butuh data orang lain atau kita butuh bantuan nah komunikasi yang enggak baik itu akhirnya salah paham dan uh, akhirnya proses dalam pembuatan Data analitiknya itu pun jadi kacau gitu ya. Nah itu makanya penting juga tuh gimana kita bisa membuat sal saluran komunikasi agar lebih cair. Makanya kok dengan adanya community of practice, nah masalah komunikasi itu jadi seperti tidak ada barrier ya. Karena tadi ya begitu banyak organisasi, tapi sini kumpul kita nggak peduli dari mana, nggak peduli jabatan. Yang penting apa kita sama-sama suka dan kita mau mengembangkan gitu ya. Sehingga itu komunikasinya semakin bagus. Ya, nah masalah skill tadi, nah ini yang sering saya sampaikan apa ya, kita butuh data scientist gitu ya, nah ini apa memesnya gini ya, uh, uh, select spending from the user gitu ya. sebagainya. Nah, kadang-kadang terlalu besar ya, sehingga kita kadang-kadang punya term yang begitu kaya ya, sehingga hampir meaningless nih apa itu data science. Ya padahal kalau misalnya kita tahu ya, yang kita butuhkan apa? ada data engineer ya ada algoritm spesialis yang benar-benar khusus algoritmanya, bisnis analisnya, bisnis analis yang bagus sangat penting ya. Kemudian web analisnya juga apabila kita deploy ya, kemudian ada reporting spesialis. Nah, disinilah yang kemudian jadi suatu pertanyaan, bagaimana kita bisa mencari talenta talenta tersebut. Nah, itulah makanya tadi dengan kolaborasi antara community of practice kami, Movedak, dengan Kemenkyu, ya tempat kami bekerja, Nah, inilah yang sedang kami coba untuk pecahkan agar perkembangan data analitik dan big data di Kemlu nantinya uh, akan semakin baik, semakin cepat akselerasinya dan menghasilkan proses-proses data analitik yang berkualitas yang harapannya apa outputnya adalah atau outcome-nya adalah bisa membuat pelayanan yang optimal dan baik bagi masyarakat gitu dan untuk negara. Jadi sekian. Dari saya ya untuk materinya saya udah nggak tahu dari berapa menit <laughs> ya. Jadi terima kasih atas paparannya. Monggo apabila ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau berdiskusi, uh, saya persilahkan. Ya terima kasih. Saya balikan ke Mbak Amri Oke okay, ini udah ada beberapa pertanyaan, Mas ini juga sudah bisa lihat ya Mas ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. <laughs> Oke okay, tadi aku nandain satu pertanyaan sih Mas Indu dari Mas Zaki Pur, karena ini okay. menarik banget. Uh, Mas Indu, mm -hmm. karena kan mungkin kalau misalnya kita belajar data Pasti backgroundnya mostly kalau enggak IT, statistik ya, Mas Indu ya mm -hmm. Nah, di sini ada pertanyaan Mas Zaki Puar uh, Subilmu Finance dan Ekonomi apa yang strategis untuk dipelajari Seorang data analis atau data scientist Boleh di-share enggak Mas Indu, kalau misalnya ada referensi buku Atau ada referensi YouTube channel, mungkin yang harus dipelajari Semoga Mas Indu Oke, okay. jadi kalau untuk apa sub ilmu finance sebenarnya karena saya sebenarnya juga ngajar finance ya jadi saya rasa uh, basic finance itu sangat penting ya jadi untuk dasar-dasar manajemen keuangan, bagaimana kita tahu caranya membaca suatu laporan keuangan atau kalau di pemerintahan tentang apa, membaca bagaimana membaca APBN, belanja Negara ya selama itu ilmu-ilmu yang memang betul-betul benar-benar kita pakai ya untuk memahami suatu data yang disajikan ya misalnya data-data finance itu yang ada di apa perusahaan efek gitu ya itu pasti kepakai banget ya itu itu pasti kepakai jadi kalau saya nyaranin sub ilmu apa kalau saya harus paham konsep ya jadi yang penting adalah kita paham nih kalau eh, apa suatu perusahaan dia biaya itu konsepnya gimana tuh di ini biayanya dan lain sebagainya ya jadi kalau saya lebih back to basicnya lagi kita nggak akan ngomong masalah ilmu yang advance dimana nanti data analitik itu akan Mualah tuh dari kemarin kita sempat juga sih soalnya kita analisa uh, tentang efek COVID terhadap ini ya terhadap perusahaan dan lain sebagainya. Nah kalau ilmu ekonomi sendiri karena saya sebenarnya bukan dari ekonomi ya, jadi saya, saya nggak terlalu bisa menyarankan akan tetap kalau basic ekonomi uh, ini ya pastinya kalau memang mau kita mau menggunakan analitik untuk untuk ini kebijakan negara gitu ya, ya at, at least harus paham lah masalah Bagaimana apa makroekonomi itu bekerja gitu ya? Apakah eh, apa namanya misalnya suatu benda, eh, pembelanja daerah kemudian disalurkan kira-kira efek yang terjadi di masyarakat seperti apa? Nah itu sebenarnya tidak terlalu mendalam banget ya. Kenapa? Karena kalau data analitik atau data saintis kan kita eh, istilahnya kita eh, lebih melihat katanya ya. Data itu dapat kita trans kita pastikan ya kualitas datanya akurasinya kemudian kita olah kita sajikan hasilnya, dan kita interpretasikan. Nah, biasanya kalau yang enak adalah kita ngolah data dulu, kemudian saat ada hasilnya kita bandingkan tuh dengan kenyataannya atau ilmu-ilmu ekonomi yang ada, apakah di situ sesuai, apakah bertentangan nah, di situ nanti akan memperkaya kita jadi dibandingkan belajar dulu di depan saya lebih prefer ngolah dulu, kemudian sambil dibaca-baca lagi referensinya, apakah analisanya make sense atau tidak mungkin gitu sih, kalau saran saya mbak. Berarti Mas Indu belajar data dulu baru uh, belajar ekonominya atau kebalikan nih Mas Indu? Uh, ya dasarnya ada, pasti basic ya Tapi kalau misalnya udah yang advance gitu, tetap baca lagi mbak Itu Jadi saat kita mau mengolah data baru ya misalnya saya mengolah data APBD itu, Sedangkan saya nggak pernah belajar dengan APBD Itu browsing mbak, kita cari undang-undangnya, kita cari artikelnya Kita cari slide-slide yang berhubungan ya Kadang uh, tanya ke teman ya Hmm. Ada nggak nih yang tentang ini? Nah, kemudian baru hmm. akhirnya bisa kita konekin nih dengan analisa kita, sehingga analisa kita tuh benar-benar bisa acem dan sesuai kenyataan, nggak hanya ngawang-ngawang ya. Hmm. Uh, uh, Angka-angkanya bisa bermakna gitu. Oke, okay. jadi proses belajarnya bisa berbarengan ya, Mas Indu ya. Hmm. Baik itu belajar datanya so. dengan kalian kerjain proyek dan kalian bisa langsung mungkin projectnya terkait dengan ilmu finance atau ekonomi itu juga bisa. Oke, okay, thank you atas pertanyaannya Mas Zaki, dan thank you juga Mas Indu atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja ke next question yeah. uh, dari Mas Bondi ya, Mas Indu boleh. Uh, ini ada pertanyaan, apakah di Kemenku datanya sudah tidak ada yang silo? Bagaimana proses dan tantangan menghilangkan data silo di Kemenku dan menyadarkan pentingnya budaya data? Tadi mungkin sudah sempat dibahas terkait dengan SLDK ya, Mas Indu ya? Betul. the source sort of, uh, of truth data, ini mungkin berkaitan sama itu. Mungkin boleh Mas Indu uh, bisa dijelaskan, mungkin lebih singkat lagi aja. <laughs> Oke, okay, yaudah kalau data selu apakah masih ada, ya meskipun ada SLDK masih ada pastinya, karena memang kadang-kadang masalah birokrasi ataupun banyaknya kepentingan. Makanya salah satu untuk menghilangkan selu adalah bagaimana kita memberikan contoh nih, kalau misalnya data kita kolaborasikan, bisa jadi proyek data analitik yang keren atau bisa nambah, manfaatnya ke organisasi ya. Nah begitu itu jadi biasanya orang bahkan akan lebih terbuka. Oh ya udah kita saling memanfaatkan data. Jadi gitu sih uh, prosesnya selama ini. Jadi prosesnya memang hmm. perlu uh, ada waktu ya, Mas Indu nggak bisa langsung, Betul. tapi perlu ada prosesnya juga. Dan sekarang dari Kemenko juga sudah mulai bertahap ya, Mas Indu ke arah situ. Betul ya. Oke, okay. next question. Tadi mungkin aku sudah ada nandai beberapa pertanyaan dari Mas Andri. Oke, okay, ini mungkin aku sekalian mau bertanya, Mas Indu karena relate juga dengan pertanyaan Mas Andri. Uh, apakah untuk sekarang tidak ada plan nih, Mas Indu untuk melebarkan sayap MoF uh, dari yang sebelumnya MoF Mas Indu menjadi CS Dak Civil Servant Data Analytics Community dan mungkin bisa ceritain nggak, Mas Indu? Um, aku belum tahu ya di pemerintahan yang lain itu apakah ada serupa uh, se seperti Mofda ini komunitasnya di uh, di masing-masing pemerintahan ya. ataukah ini baru pertama kali di Kemenku dulu Mas Hindu dan apa sih visi misinya mungkin ke depannya Oh iya yeah. jadi kalau misalnya kayaknya kalau di Indonesia baru ini ya di Kemenku ini ya karena memang ilmunya masih jarang lah untuk di pemerintahan tapi mungkin ada eh ada mungkin Mbak di statistik karena PPS kan juga tentang data ya. Uh, uh, nah itu juga ada, nah, apakah uh, kalau di luar negeri saya nggak terlalu paham dan nah, terus kalau misalnya apakah mau melebarkan ya pastinya pengen mas ya jadi uh, harapannya adalah uh, saya pengen di pemerintahan kan sekarang banyak kan milenial ya, dan mungkin generasi yang lebih muda gitu. nah generasi kita ini nih yang harusnya bisa memanfaatkan data-data ini kemudian apa namanya jadi suatu pelayanan yang lebih bagus lagi gitu buat masyarakat karena kan kadang-kadang selalu persepsinya bahwa PNS itu apa ya PGPS ya pintar penghasilan sama gitu ya <laughs> nah, di sini kita pengen mengubah nih mindsetnya bahwa PNS juga bisa kok bahkan eh, kami juga bisa untuk ilmu-ilmu yang advance mungkin nggak nggak kalah lah dari private sector gitu. at least nggak kalah gitu ya kalau menang kayaknya nggak mungkin jadi kalau misalnya mau Insya Allah Mas kalau mau nanti bisa kita diskusikan Oke, okay. thank you, thank you atas pra jawabannya, Mas Indu, dan thank you atas pertanyaannya, Mas Andri. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini banyak banget pertanyaan, Mas Indu. Aku gak ya. mau jadi satu aja. <laughs> ada pertanyaan maaf, dah, ini terbuka nggak sih untuk umum? Apakah hanya untuk uh, Kemenku aja? Karena kayak banyak yang tertarik juga nih, Mas Indu. Malah ada yang nanya, buka bootcamp nggak? Gitu. Ya bootcamp-nya itu masih buat ini aja sih, masih buat internal aja gitu. Nah mungkin nanti kita bisa juga tuh bikin apa CSDAC gitu ya. Kalau anggotanya sendiri member, kita memang internal aja ya. Cuma kalau misalnya untuk pelatihan atau sharing season, ataupun apa, mau saling berbagi, kita sangat terbuka banget tuh. Ya bukan hanya sesama SN, bahkan untuk ya kayak sama IKRA ya, kemudian sama ini juga, kita sangat-sangat terbuka tuh untuk saling berkolaborasi. Karena kan, kuncinya generasi-generasi ini kan saling kolaborasi, saling terkoneksi, gitu. Iya, iya, iya. Kita pun antara Movedag dan Iqra sudah menjalin yeah, yeah. beberapa ini ya, mas, ya, proyek bareng juga ya, Matindo, iya, gitu ya. Dan so, hopefully right? juga akan ada kolaborasi-kolaborasi lainnya, teman-teman. Kalau <kien> yeah, bootcamp, true. <wrestlers> kayaknya join di Iqra aja. Oke, oke, oke. Iya, kalau di Kemenkeu cuma internal, dan itu pun juga, yeah, yeah. ini ya, apa ngantri juga, karena peminatnya banyak juga sekarang. Oke. Okay. Banyak banget Mas nah, pertanyaan itu apakah maksudnya terbuka untuk umum ataukah maksudnya grup kami bisa diikutin. Oke, kayaknya banyak yang tertarik nih. Oke, okay, ada pertanyaan lagi dari Kak Haris. Dari Kak Haris Uh, ini Mas Indu aku bacakan ya. Bagaimana MoveData bisa mendeliver kebutuhan dan requirement untuk membangun ekosistem data analytics di Kemenku yang notabennya mostly bukan dari background tech. Apakah di Kemenku itu backgroundnya sekarang sudah mulai rata? Mas Indu ada yang beberapa yang tim datanya atau mm -hmm. gimana nih Mas Indu boleh diceritain? Oke okay, jadi uh, ya jadi terima kasih nih pertanyaannya. Uh, jadi kalau saat ini sebenarnya Kemenkeu udah mulai banyak bertransformasi ke digital ya. Jadi kita punya banyak programmer. Bahkan untuk di mana sekarang DJP dan DGPP itu sekarang sudah ada uh, seksi khusus data scientist. Gitu. Jadi kita udah punya tuh data scientist-nya. Bahkan nanti ke depan rencananya bakal ada data jabatan fungsional, data sains atau data ilmunya yang nanti akan diampu oleh Brin kalau nggak salah. Nah, itu sedang dibahas juga. Jadi sebenarnya kalau PES mostly bukan background tech, memang yang background teknologi mungkin ya cerita timah 10% gitu. Tapi efeknya karena semuanya sekarang pakai digital ya, jadi akhirnya bisa. Dan itu bukan MOFTAG ya, MOFTAG hanya sekedar mengakselerasi, tapi yang requirement untuk membangun ekosistem pastinya dari teman-teman yang ada di pusat uh, ya apa, informasi dan teknologi, kemudian di TIK-nya masing-masing organisasi. Jadi Ya kolaborasi semua orang bukan hanya dari Movdaknya begitu. Kami hanya bantu-bantu aja, dorong-dorong gitu. lah istilahnya, gitu aja. Oke, okay. thank you, thank you atas pertanyaan dari Kak Haris. Ini lanjut lagi ya, Mas Indu. Uh, mungkin satu dua pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah ya. terbatas. Ini dari Kak Anonimus nih kali ini. Ini tadi nyimak nih Mas Indo karena dia uh, ke anonimus ini membahas tadi pertanyaan uh, pemaparannya Mas Induk tadi kan sudah dijelaskan ya Mas Induk oleh hmm. uh, di Kemenku sudah masuk ke tahapan dia diagnostik dan prediktif analytics. Apakah sekarang deskriptif analitiknya masih start jalan atau seperti apa Mas proses yang terjadi sekarang? Oke jadi masih jalan ya jadi uh, konsepnya begini uh, mungkin biar pada nggak salah bahas. Belum tentu yang pada preskriptif ataupun prediktif itu akan lebih bagus dari deskriptif yang memang data analitiknya bisa memecahkan suatu bisnis case yang kuat gitu ya, yang benar-benar bagus gitu. Jadi sampai sekarang pun kadang ada data analitik yang berhenti di deskriptif dan itu memang sudah terpakai itu untuk organisasi gitu. Jadi kita nggak akan melihat masalah maturity-nya di mana tapi masalah kegunaannya data analitik itu. Jadi kalau memang deskriptif lebih bagus, lebih simpel, ya ngapain kita pakai? prediktif itu ya, karena prediktif kadang cuma gaya-gayaan juga percuma kan, hasilnya enggak pas gitu, jadi konsep kami gitu sih Mas untuk pengembangannya di komponku. Oke, okay, thank you atas pertanyaannya. Ini last question Mas Indu. Siap. Boleh Mas Indu satu pertanyaan terakhir? Siap, siap. Oke, okay, tadi aku sambil screening beberapa. Hmm bentar tadi kayak ada yang nanya tentang data rank, data ranking tapi sebentar, aku coba lihat oke okay, dari Mas Agus uh, Mas Indu berkaitan dengan proses data analytics apakah ada proses data ranking di Kemenko kalau ada biasanya seperti apa nih Mas Indu mungkin boleh nggak dikasih tahu mungkin proses pengolahan data yang sekarang rutin terjadi itu apa aja step by step by. Oke, okay, kalau data wrangling ini uh, memang sedang kami rumuskan juga tuh uh, untuk standarisasinya untuk masuk ke ininya ya ke databasenya agar lebih rapi. Tapi dalam kenyataannya kan uh, source dari apa masing-masing database itu kan aplikasi yang berbagai ragam, kemudian berbagai interface, berbagai ini ya, apa bahasa program yang berbeda-beda dan akhirnya agak susah. Jadi kadang-kadang saat data analitik pun meskipun kita sudah ada data wrangling yang agak clean lah masuk ke dalam sistem gitu tetap kita lakukan uh, apabila kita sudah mendapatkan data, dan di situ pastinya prosesnya tergantung dari kualitas data ya, dari kualitas datanya itu. itu Terus kalau misalnya sekarang yang jadi masalah adalah apa, ya rata-rata ya, itu adalah data teks ya, free text itu ya, yang emang agak berat ya, terutama di Indonesia kan kalau nulis free text kadang-kadang asal-asalan gitu ya, nah itu yang lagi sedang jadi tantangan kita loh, kita tuh, dan Format, format lainnya lah. tapi data wrangling ini memang uh, terus dilakukan dan apa, baik di level tadi pertukaran datanya, ataupun di level saat melakukan Project data analitik, tapi biasanya mostly di level Project data analitik karena kita kebutuhan untuk data set yang bersih untuk masing-masing proyek kan pasti berbeda-beda ya requirements-nya ya, jadi mungkin gitu Mas Agus